Saya Intan, pembina BIA HS HSPMTB, hari ini kita lagi ada acara lomba 17 Agustus di Gereja. Nah dilihat ya ramai banget acaranya, kita hari ini ada lomba menyusun puzzle, ada lomba memindahkan bendera, seru banget ya. Nah biaya HSPMTB ini juga sudah dibuka offline-nya loh, jadi kalau misalnya mungkin ada anak yang eh, anak atau keponakan yang usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD sudah bisa biaya offline di gereja. Untuk yang kelas TK dan belum sekolah kita juga menyediakan biaya HSPMTB sekolah minggunya secara online di Zoom. Jamnya sama setiap jam 9 pagi ya. Jadi untuk adik-adik semuanya ditunggu ya untuk join semuanya di sekolah minggu.